Informasi bahwa ketua tim pemenangan Anis disumbar diserang. Kepala robek akibat sabetan senjata tajam. Nah kawan, coba eh, saya sampaikan kronologi lengkapnya ya. Kronologi lengkapnya kawan. Ketua-ketua relawan bakal capres Anies Baswedan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dilaporkan luka-luka akibat dianiaya pelaku misterius. Disebutkan korban bernama Idris Sanur sempat tak sadarkan diri akibat dianiaya sejumlah orang yang mendatangi rumahnya. Istri korban Yusmina, 32 tahun seperti dikutip antara Rabu 3 Januari 2023 menyebutkan Peristiwa terjadi di rumah yang sekaligus toko bangunan milik korban diawali dengan tiga orang yang datang ke toko. Lalu terdengar suara ribut sedangkan ia dan anak-anaknya berada di lantai dua. Kepala korban disebut mengalami luka cukup parah serta setelah dipukul menggunakan sendok semen. Yang saya lihat ia mengeroyok tiga orang. Dua pukul Pak Haji, terus yang satu lagi perempuan ambil sendok semen, pukul kepala Pak Haji sampai robek. Siapa orangnya saya tidak tahu, saya sudah buat laporan polisi, semoga orangnya cepat ditangkap. Yang tahu jelas siapa orangnya itu suami saya, tapi beliau belum bisa ditanyai, katanya. Korban Idris Sanur mengalami luka di kepala dan sekujur tubuhnya dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Ibnu Sina Yarsi Bukit Tinggi. Kejadiannya ini sempat membuat heboh masyarakat di kota Bukit Tinggi dan korban langsung dijenguk oleh para relawan Anis Baswedang yang berada di sekitar daerah setempat. Setelah menerima laporan dari istri korban, Polresta Bukit Tinggi sedang menyelidiki kasus tersebut. Diduga jika polaku yang mengeroyok ketua relawan Anies itu berjumlah tiga orang, yakni dua laki-laki dan satu perempuan. Benar, kami sudah menerima laporan dari istri korban yang menyebut korban atas nama Idris Sanur dianiaya dan dikeroyok beberapa orang di rumahnya sendiri pada Senin 2 Januari 2023. Kata PS Kasak Reskrim Polresta Bukit Tinggi, AKP Petrisal di Bukit Tinggi, Selasa. Ia mengatakan sesuai laporan, bernomor LP Garing B, Garing 1, Garing Angka Meraumai 1, Garing 2023, Garing Polresta, Bukit Tinggi, Garing Polda, Sumatera Barat, tanggal 2 Januari 2023, tentang dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Korban, korban dikeroyok hingga tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Sesuai keterangan pelapor, Yusmina tompok kejadian di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Birugo, Kecamatan ABTB, Kota Bukit Tinggi. Korban dipukul dan diayat, dianiaya oleh tiga orang. Dua laki-laki, satu perempuan, ucar Ucafet Risal. Ia mengatakan untuk sementara kasus ini diduga tidak ada kaitannya dengan masalah politik meskipun korban merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Relawan Rumah Gadang Anis Baswedan. Dugaan sementara ini terkait masalah utang piutang. Kami masih mendalami dan melakukan penyelidikan. Polaku diburu saat ini Ujar Feth Rizal. Eh hey, kawan. Ya, ini tadi kronologinya ya. Nah, ini kan situasi politik memanas saat ini. Ya kawan, ini sedikit kita bahas. Situasi politik kita ini sudah mulai memanas. Ya, Walaupun tadi dari keterangannya bahwa ini tidak ada uh, masalah politik, tapi ini indikasinya utang-piutang. Ya, jika itu utang-piutang mudah-mudahan. Tapi kalau sudah masuk ke politik yang semakin panas ini, uh, ini tidak bagus ya. Ya, semoga saja ini bisa segera diselesaikan, ya, secara kekeluargaan atau mungkin lewat jalur hukum. Nah, saran saya kepada sahabat-sahabatku, ya, yang mungkin sering banyak tamu ke rumahnya, yang mungkin ada usaha di rumahnya, atau mungkin yang sering aktif, ya, di dalam kegiatan uh, politik maupun aktivis saran saya agar sahabatku memasang CCTV di rumah masing-masing ya di luar maupun di dalam rumah karena sekarang kalau kita lihat ini ya dengan adanya kasus kejadian yang menimpa ya salah seorang nasionalis yaitu kolonel Purnawirawan Sugeng Waras dan memang sudah beberapa kali beliau Oma dicelakai ya beberapa kali dan baru kemarin Sopak kena tusuk itu. Tapi Alhamdulillah sudah tertangkap satu pelakunya. Jadi kepada sahabat-sahabatku juga ya di dalam hal ini jika ada uh, orang yang memberikan kritik apa semua kepada pemerintah. Ya, kalian jangan mudah bermain eh, dengan cara melukai fisik seseorang atau teror. Itu tidak baik ya apalagi menjelang pilpres ini kan masih masih hangat dan masih kental terkait julukan kadung cebong kampret yang kayak gini gini kawan ya akhirnya ribut sendiri apalagi dalam pilpres ya sudah yang dukun anies dukung yang dukung pak prabowo dukung yang dukung ganjar dukung ya tidak perlu eh saling memfitnah saling membenci apalagi menyebar berita hoax atau fitnah terkait calon-calon eh, presiden Republik Indonesia. Karena kalau itu dilakukan kan pasti pengikutnya akan marah, akan sakit hati. yang nah, masalah masih diskusi, marah-marah karena diskusi masih bendingan tapi kalau sudah main fisik apa ke depannya? Nah, ini perlu luas kawan. Jadi sebaiknya ya para relawan-relawan ke depan di saat terjadi eh, di saat sudah ditentukan eh, capres-cawapres Sudahlah ya, fokus kepada visi misi capres cawapres ya, viralkan. Jangan terus mencari kesalahan dan kekurangan, atau fitnah, atau menyeru fitnah, atau, menyer fitna atau hoax kepada calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak didukungnya. Ya, biar tidak muncul masalah. Bayangkan ya, para capres cawapres tidak ribut, tapi para relawannya yang kuntu-kuntuan, maka itu. Ya, hindari menyebar host, menyebar fitnah terkait capres maupun cawapres yang tidak didukungnya. Ya, ini salah satu solusi. Ya, semoga yang bersangkutan, ya, ketua tim pemenangan Anies Baswedan di Sumbar, mudah-mudahan boleh segera sembuh. Ya, dan pelakunya bisa segera uh, ditangkap. Nah, demikian kawan, baikkan videonya.